Yang khatib ingin menasihati diri khatib pribadi dan kita semua dari apa yang akan kita sampaikan di khotbah ini sangat kita anjurkan kaum muslimin untuk dia betul-betul menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa merusak daripada ibadah puasanya tersebut karena perkara yang akan kita sampaikan ini merusak puasanya dan melazimkan orang tersebut untuk membayar denda kafarat Dan dia wajib kawdok puasanya tersebut. Mengganti di hari yang lain. Perkara tersebut adalah mencampuri istri di siang Ramadan. Ini jarang mungkin menjadi materi khutbah karena ini masalah fakih yang biasanya dibahas di kajian-kajian. Cuman ini karena ada permintaan dari seorang kaum muslimin yang terjerumus dalam hal ini karena hal ini juga menurut keterangan dari beliau banyak terjadi kasus seperti ini Ustadz kata dia namun kebanyakan mereka terutama orang-orang awam tidak paham apa konsekuensi apa hukum ya yang berlaku dari kasus seperti ini banyak yang enggak faham terutama di kalangan Uh, suami istri yang masih muda yang rentan sekali terjerumus dalam perbuatan ini yaitu mencampuri pasangannya di siang Ramadan ya. dan perkara ini adalah merupakan kabirah min kabairid kasus seperti ini adalah dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada Ya, termasuk dosa besar yang melazimkan seorang hamba tersebut yang terjerumus dalam kasus ini untuk dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat yang nasuh kemudian dia mengkodok puasanya yang batal dengan sebab hal tersebut dan yang ketiga dia mesti kafarah dia mesti bayar denda padahal orang yang berpuasa itu kata Allah di hadis kursi. Diriwayatkan Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya shahwatahu wa ta'amahu min ajli Orang puasa itu dia ninggalkan syahwatnya sebutkan nomor satu ditinggalkan nafsu syahwatnya dan juga meninggalkan makanan karena Allah maka agak agak mengherankan juga gitu kan puasa-puasa sempat-sempatnya Padahal puasa itu diantara hikmahnya juga mengekang syahwat, tapi bablas pula ya namanya juga manusia kadang-kadang. Dan ini perlu dijelaskan di hadapan kaum muslimin ya tentang ya kasus ini hukumnya bagaimana, dia harus bagaimana. Perkara ini sidang Idul jumlah Matub cintai karena Allah Azza wa Jalla ternyata tidak hanya terjadi di zaman sekarang dan mungkin bisa bisa jadi terjadinya zaman sekarang banyak di segalangan kaum muslimin terutama yang Awam Kasus ini ternyata Pernah terjadi di tengah-tengah Para sahabat Di zaman Nabi SAW Nabi tercinta masih hidup Sebagaimana dalam hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Ya bahawasanya Beliau bercerita Baina ma nahnu julusun Indan Nabi SAW Ith ja'arajulun Mana kala kami duduk-duduk Ya, di sisi Nabi saw tiba-tiba datang seorang laki-laki. Fakal, maka laki-laki ini berkata, Ya Rasulullah, halak Ya Rasulullah, binasa aku, celaka aku, Ya Rasulullah. Kala malek, Nabi tanya, ada apa dengan kau? Kamu kenapa? Celaka kenapa? Kala wakatu alam roati wa anasaim ia katakan saya mencampuri istri saya ya Rasulullah siang Ramadan padahal saya lagi puasa saya lagi berpuasa ya saya lagi berpuasa saya campuri istri saya sedangkan saya dalam kondisi puasa Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul kita mengatakan kepada laki-laki tersebut bertanya Mohon diamankan dulu Hal tajidu rakabatan tu'tiquha Nabi sallallahu alaihi Wasallam Ya bertanya Apakah kau memiliki budak Budak mukminah pastinya Seorang hamba sahaya beriman pastinya Yang bisa kau merdekakan kau punya tidak Kala la Dia mengatakan nggak punya ya Rasulullah Kala fahal tastati'u anta sim Antasuma shahraini mutatabi'ai Kau mampu tidak puasa dua bulan berturut-turut. Oh kadang sebulan aja beratnya minta. Ampun gimana dua bulan berturut-turut. Itulah beratnya kafarat apa orang campuri istrinya di siang Ramadan. Maka hati-hati kaum muslimin. Hati-hati. Ini banyak terjadi mungkin di tengah-tengah kaum muslimin. Dua bulan berturut-turut. Yang sebagian ulama sebutkan bahwa. ya Kalau misalnya dia udah puasa sebulan 20 hari misalnya. Kemudian dia seling Capek letih saya puasa udah sebulan 20 hari nih besok prek dulu ah lusa baru lanjut lagi dia wajib ulang dari awal lagi berat mutatabiain mesti berturut-turut nggak ya, main-main supaya orang enggak gampang-gampangin urusan ini ya main gasak aja di siang Ramadan wali-iyadubillah campuri ya pasangannya biar hati-hati makanya kafaratnya berat ini biar apa hati-hati dan benar-benar ini menunjukkan betapa seorang muslim seorang yang saim orang yang berpuasa dia mesti berusaha keras menjaga bagaimana puasanya tetap terjaga tidak terusak atau tidak rusak tidak tercoreng puasa ibadah puasanya tersebut dengan hal-hal yang seperti ini kemudian jemaah yang saya cintai karena Allah tabarak wa taala sedang idul jumat ah yang dimuliakan Allah azza wajalla Ketika ditanya oleh Nabi sallallahu "Kau mampu enggak puasa dua bulan berturut-turut?" Kau "La. Enggak mampu ya Rasulullah. Sebulan aja kadang berat ibaratnya. Bagaimana dua bulan berturut-turut?" Ya, qala, "Fahal, ta fahal tajidu iṭ'ā'a 60 miskinah?" Pertanyaan ketiga, ketiga Nabi Nabi tanya sallallahu "Kau mampu enggak ngasih makan 30 apa? Engkau kasih makan 60 orang miskin? Kau mampu tidak?" Ya mampu tidak kau berikan makan 60 orang miskin qala dia katakan Tidak ya Rasulullah saya enggak mampu enggak bisa qala fasakatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam ini orang sudah enak-enak siang Ramadan ditanya ini enggak ada ditanya ini enggak bisa ditanya ini enggak bisa Allahu musta'an kemudian apa ya qala la Hal ah, pasal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi diam. Babai nama ala dalik. Tak kami berada dalam kondisi seperti itu, terdiam. Aten Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biarkan dia tamrun. Nabi tiba-tiba datang keluar bawa karung isinya Kurma Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bawa karung isinya Kurma Kemudian beliau mengatakan, Aynas Saeil tadi yang nanya mana orangnya. Fakal ya, anak dia katakan ini saya ya Rasulullah. Kala hud hada kata sedekhi, ambil nih satu karung kurma kau pergi sana sedekah, kasih makan orang miskin dengannya. Subhanallah. Kemudian apa? Laki-laki tersebut berkata, fakal Rasulullah. Ala afqarimin ya Rasulullah, ya. atas orang yang lebih. Miskin dibandingkan saya, ya Rasulullah, saya akan berinfak, saya akan bersodokoh, saya akan bagi. fa wallahi "Ya, dia katakan, أهل أهل أهل ya, Nabi dia katakan bahwasanya, uh, la bayta, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, kota Madinah ini ya Rasulullah enggak ada dari ujung ke ujung itu enggak ada yang lebih fakir dibandingkan saya kata dia Allah mustahha ya tidak ada yang lebih fakir dibandingkan keluarga saya kata dia an Nabi sallallahu wasallam hatta badat anyabuhu akhirnya Nabi sallallahu salam tertawa sampai ya gigi taring beliau sallallahu alaihi wasallam tampak kelihatan ini perkara yang lucu ya maka beliau tertawa sallallahu alaihi wasallam, Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan at'imu ahlak ya, kalau gitu kau kasih makan keluargamu ya. ini menunjukkan kata para ulama kalau orang yang terjerumus dalam ya, perkara ini mencampuri istri di siang Ramadan dia tidak punya budak apalagi sekarang tidak ada budak untuk dia merdekakan kemudian dia tidak mampu puasa dua bulan berturut-turut lemah dia kemudian dia tidak memiliki untuk memberikan makan 60 orang miskin maka tidak ada kewajiban apa-apa bagi dia. Tapi selama dia masih memiliki kemampuan, maka wajib untuk dia membayar kafarat tersebut sidang Idul Jumlah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Dari hadis ini, jumhur dan mayoritas ulama ya, mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa yang mencampuri istrinya di siang Ramadan 'amidan, sengaja. Ya, bukan enggak sengaja, tapi sengaja mukhtaran, dia mau sendiri pilihan sendiri, tidak dipaksa Ya, memang dia yang pengen, dia yang syahwat Ya, apabila dia mencampuri istrinya di siang Ramadan baik dari dua jalan al-kubul wa-dubur hmm? baik dari kubul maupun dubur dia campuri istrinya muftir, maka yang demikian ini membatalkan puasa yujibul qadha, mewajibkan bagi dia untuk mengganti wal-kafarah dan wajib bagi dia untuk dia membayar kafarat Anzalah awlam yunzil Baik keluar air mani dia maupun tidak keluar ya. Yang penting dia sudah melakukan percampuran tersebut Keluar air maninya maupun tidak keluar Tetap kewajiban dia kafarat mengkabok. ya batal dan juga dia harus bertobat kepada Allah Azza Karena itu dosa besar Yang mencintaikan Allah subhanahu wa ta'ala Pertanyaan Apakah sang istri wajib juga untuk membayar kafarat sebagaimana sang suami? Maka perkara ini diperselisihkan oleh para ulama sidang idul jum'ah ngatu cintai kena Allah subhanahuwataala. Sebagian ulama berpendapat seperti Madhab Syafi'i mengatakan bahasanya leis alal marati kafaratun mutlakah untuk istri tidak ada kafarat sama sekali secara mutlak tidak ada kafarat. Ya. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya apa? Wajib bagi istri membayar kafarat Sebagaimana suami juga membayar kafarat. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya apa? Cukup bagi mereka berdua satu kafarat saja. Kecuali kalau yang dipilih kafarat berupa puasa dua, dua bulan berturut-turut. Maka dua-duanya wajib. Suami wajib. Ya puasa dua bulan berturut-turut. Istri juga wajib berpuasa dua bulan berturut-turut akan tetapi wallahu yang lebih sahih dan lebih rajih dari pendapat-pendapat ini ya adalah pendapatnya jumhur pendapat yang kedua yang mengatakan istri juga wajib untuk dia membayar kafarah. Apapun bentuk kafarahnya istri pun wajib untuk membayar masing-masing ya saking beratnya Gak main-main urusan ini sidang Idul Jum'ah yang hatiku cintai karena Allah azza wa Cuman bagaimana kalau kondisinya sang istri dipaksa? Ya yang maksa ini suami istri gak mau udah ngingetin jangan mas ini bulan puasa haram gak boleh dosa besar saya gak mau dia lari-lari misalnya menghindar tapi dipaksa oleh suaminya mukrahah dia dipaksa oleh suaminya atau kondisi lain istri dalam kondisi lupa kalau dia puasa ya atau jahilah dia gak ngerti dia bodoh gak ngerti hukum dan seterusnya maka kalau kondisinya terpaksa kata para ulama' atau dia lupa atau dia bodoh tentang hukumnya sama sekali enggak ada pengetahuan tentang hal ini maka apa tidak ada qadha bagi dia dan tidak juga ada kafarah ya bagi sang istri ya ini penjelasan para ahli ilmu kemudian perkara lain sidang Idul Jumat yang dicintai karena Allah azza jalla terkait tentang masalah ini bagaimana kalau ada orang mencampuri istrinya di siang Ramadan dalam sehari berkali-kali ya tidak hanya sekali tapi berkali-kali ini perkara harus disampaikan, mungkin agak sensitif. ya, Pembahasannya cuman harus diterangkan di hadapan kaum Muslimin, biar kita faham bagaimana kalau dia lakukan percampuran suami istri itu dalam sehari, itu berkali-kali. Ya, jam sekian sekali, nanti jam sekian sekali, jam sekian. Bagaimana hukumnya? Maka apabila ya, apa dia lakukan berkali-kali dalam satu hari, maka wallah ta'ala yang lebih tepat, hanya wajib satu kafarat saja, ya tidak? masing-masing dari percampuran itu ada kafarat tersendiri yang jam sekian nanti yang jam sekian ada kafaratnya jam sekian lagi ada kafarat tersendiri enggak satu apa kafarat dalam percampuran misalnya dalam sehari dia bercampur sekian kali maka cukup hanya satu kafarat kata para ulama kemudian bagaimana kalau seandainya hari ini dia bercampur lusa dia campur lagi ya lusanya lagi dia campur lagi misalnya maka yang sahih wallahu dari pendapat para ahli ilmu, bahwasanya wajib bagi masing-masing hari kafarat tersendiri. Jadi, kalau diambil ambil kafarat puasa dua bulan berturut-turut, ya yang dia ya bercampur hari ini, misalnya dia kafarat tersendiri puasa dua bulan berturut-turut, yang lusanya itu juga ada kafarat tersendiri dua bulan berturut-turut, berat, nggak main-main, maka hati-hati. Sidang ide yang mahu hati percintaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perkara ini. Dan jumhur ulama, mayoritas ulama mengharuskan tertib ya. Dalam hal kafarat ini, maka jangan sampai dia berpindah kepada puasa dua bulan berturut-turut, kecuali dia tidak mampu untuk memerdekakan budak. Kalau enggak, enggak mampu memerdekakan budak, baru dia pindah ke... Model kafarat yang kedua yaitu puasa dua bulan berturut-turut dan juga berarti nggak boleh dia main pindah saja memilih kafarat terakhir yaitu memberikan makan 60 orang miskin kecuali dia telah apa melihat dirinya benar-benar nggak mampu saya nggak mampu rasanya untuk puasa dua bulan berturut-turut maka baru dia mengambil ya opsi ya yang ketiga yaitu dengan memberikan makan 60 orang miskin nggak nggak bisa langsung main pilih aja saya anaknya ini saya naknya ini nggak harus berturut-turut kata para ulama di kalangan jumhur ulama sidang Idul Jub cintaikan Allah ta'ala ini penjelasan tentang orang yang mencampuri istrinya di siang Ramadan mudah-mudahan kita bisa menghindarinya sehingga kita betul-betul menjaga kesucian daripada uh, ibadah puasa kita Kemudian di khotbah kedua ini khatib selipkan juga hal yang terkait tentang taqbiluz zaujah wa in al imna. Terkait tentang masalah mencium istri di siang Ramadan atau mencumbui istri di siang Ramadan dan ini kasusnya lebih banyak lagi dibandingkan yang pertama tadi di khotbah pertama tadi. Mencumbui istri di siang Ramadan pastinya ini kasusnya lebih banyak lagi dibandingkan kasus pertama. Maka bagaimana hukumnya? Ya, perlu kita jelaskan bahwa mencium istri, mencumbu istri di siang Ramadan ini perkara-perkara yang la siam. Ini masuk dalam perkara-perkara yang tidak mengapa, alias dia tidak merusak puasa. Ya, dia tidak merusak puasa. Apa dalil yang menunjukkan bahwa mencumbu istri di siang Ramadan bukan perkara yang diharamkan? Bahkan menjadi bantahan juga hadis-hadis yang akan khatib bawakan menjadi bantahan juga. Ya, bagi mereka yang mengatakan katanya dibenci, dimakruhkan. Ya. Apa dalilnya? Dari Ibunda Aisyah r.a. beliau berkata. Ya. bahwasanya dalam hadis Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah s.a.w. kana yudrikuhul fajrah. Ya bahwasanya nabi Ibunda Aisyah pernah mengatakan adalah nabi Shallallahu alaihi mencium istri dan ya bercumbu dengan istri beliau sallallahu padahal dalam kondisi sedang berpuasa ya dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam sosok laki-laki atau suami yang apa mampu untuk mengalahkan daripada hawa nafsunya alias beliau paling bisa menjaga diri untuk tidak bablas untuk sampai terjadi kasus yang pertama yang kita jelaskan tadi yaitu mencampuri istri di siang Ramadan beliau paling amlakukum liirbih paling bisa menahan hawa nafsu beliau alihissalatu wassalam kemudian wa anha, dan dari ibunda Aisyah Haji juga radhiyallahu ta'ala beliau pernah berkata karena rasulullah sallallahu alaihi Wasallam yuqabiluni Wah wasaimun wahanasaimah. Aisyah sendiri radhiyallahu taala bercerita kasus yang terjadi kepada beliau bahwasanya Rasulullah SAW pernah mencium saya sedangkan beliau sedang dalam kondisi puasa saya juga dalam kondisi puasa. Ini menunjukkan tidak masalah. Ya, sekedar bercumbu dengan istri di siang Ramadan, manakala dia merasa aman untuk sampai tidak keluar mani dari percumbuan tersebut, maka dibolehkan dalam syariat kita, makanya Imam Ibnu Hazm ta mengatakan ta'ala wa kanat Aisyah idhmata ya Ibunda Aisyah radiyallahu ta'ala anha ketika Nabi wafat itu beliau masih umur 18 tahun berarti masih muda sekali karena sebagian orang mengatakan ada di, ada perincian katanya kalau yang tua-tua bolehlah cumbu istri katanya aman enggak nggak akan terjerumus katanya tapi kalau yang muda-muda dibenci makruh nggak boleh cumbu istri katanya ya maka perincian seperti ini kata Ibnu Hazm tidak dibenarkan Wong ibunda Aisyah waktu dicumbu oleh Nabi saw umurnya mungkin ya meninggalnya Nabi saja umur apa? Aisyah masih radhiyallahu taala umurnya 18 tahun. Berarti sangat masih muda. Berarti terbantahkan kata Ibnu Hazm orang yang memperinci kalau yang tua-tua boleh cumbu, kalau yang muda-muda enggak -muda boleh cumbu. Maka ini perincian yang tidak tepat kata Ibnu Hazm Al-Andalusi. Jadi tetap tidak masalah orang bercumbu mau tua mau muda, pengantin barukah atau seterusnya, ya selama dia merasa aman untuk tidak sampai terjerumus dalam perbuatan ya mencampuri atau ya uh, melakukan cumbuan tapi tidak sampai keluar air mani maka di waktu tersebut kata para ulama tidak masalah sidang idul jum'ah yang mencintai karena Allah azza wa jalla dan banyak ya riwayat-riwayat lain yang menerangkan tentang asar-asar yang menerangkan tentang sahabat di antara mereka ada yang mencumbu istrinya di siang Ramadan seperti kasus Umar bin Khattab radhiyallahu taala beliau juga mencumbu istri beliau di siang Ramadan sedangkan beliau puasa Begitu juga kasusnya ya uh, Ikrimah ya radhiyallahu taala anhu begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala beliau mencumbui istri beliau di tengah-tengah ya siang Ramadan sedangkan beliau dalam kondisi puasa ini menunjukkan bahwa di kalangan para sahabat bercumbu dengan istri ya itu tidak masalah ya bahkan Rasulullah sallallahu melakukannya selama orang tersebut bisa aman dari keluarnya air mani ada perkara yang khatib selipkan di khotbah kedua ini bahwasanya apa bagaimana kalau ketika orang mencumbu istrinya keluar mazi beda mazi dengan mani keluar mazi biasanya memang kalau orang mencumbu yang keluar adalah mazi kenapa syahwat yang tinggi akhirnya mazi biasanya keluar bagaimana hukumnya ya maka apabila yang keluar sekedar madhi ya dengan sebab percumbuan tersebut maka pendapat yang sahih dan ini yang benar bahwasanya puasanya tidak batal dan tidak ada kafarat apa-apa ya tidak ada kafarat apa-apa ya apabila sebaliknya misalnya yang keluar adalah dengan sebab percumbuan tersebut yang keluar adalah mani maka batal puasanya Walaupun dia tidak bercampur, hanya bercumbu, tapi keluar mani, maka batal puasanya, kata para ulama. Wajib untuk dia mengkobok ya puasanya tersebut, tapi enggak ada kafarat. Karena bukan jimat, bukan bercampur, hanya bercumbu. Maka keluar lahir maninya misalnya, maka wajib bagi dia untuk mengganti. Kobok, karena batal puasanya, tapi enggak ada kafarat, enggak ada denda puasa. Dua bulan berturut turut, mereka akan budak, beri makan 60, enggak ada. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kemudian, Khatib selipkan terakhir juga mengakhiri khutbah kedua ini dari perkara-perkara yang ya tidak membatalkan puasa selain mencumbu istri. Di antaranya adalah orang yang bangun ya sudah subuh udah masuk waktu fajar eh ternyata dia dalam kondisi junub dari percampuran semalam misalnya dengan pasangannya maka ini tidak memodorotkan puasanya puasanya tetap sah dia bisa tinggal mandi ya setelah subuh masuk dia mandi udah sholat puasanya nggak ada masalah puasanya tidak ada masalah kemudian juga diantara perkara-perkara dan semua ada dalilnya akan tetapi waktu tidak mengizinkan untuk khatib sampaikan hanya disebutkan singkat-singkat saja perkara yang tidak membatalkan puasa tidak merusak puasa diantaranya adalah mandi di siang bolong yang sedang terik panas ya jembrang ibaratnya panasnya ya Kemudian dia guyur misalnya untuk meringankan dahaga, untuk meringankan ya rasa panas yang terik yang mencekik rasanya, maka ini juga tidak membatalkan puasa. Orang nyebur di kolam misalnya ada serunya selama dia aman ya untuk tidak masuk air ya ke lubang-lubang yang ada, maka di waktu itu ya itu tidak memodoratkan puasanya. Karena Nabi SAW pun pernah melakukan hal tersebut dan ada dalilnya semua. Kemudian di antara yang tidak masalah adalah ketika kita sedang berpuasa, yaitu berkumur, ya berkumur ketika wudhu. Maupun pendak dalam kondisi wudhu. ya, tidak nggak lagi wudhu nih, tapi mulut terasa kering, maka apa? boleh kita untuk berkumur kumur ringan, ya berkumur ringan tidak masalah. Atau istinsyak ketika berwudhu, masukkan air ke dalam hidung, tapi jangan berlebihan. Balik fil istinsyak illa takuna saimah kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Berlebih-lebihan dalam ya masukkan air ke dalam hidung ketika beruduk kecuali dalam kondisi puasa ya jangan berlebih-lebihan tapi tetap boleh tidak masalah kemudian diantara yang dibolehkan juga adalah atau tidak merusak daripada puasa mencicipi makanan bagi orang yang masak misalnya ingin tahu gimana rasa makanannya mencicipi ujung lidah setelah itu mungkin dia ya apa lepeh ludah luah keluarkan dan seterusnya maka ini tidak masalah terutama bagi ibu-ibu kemudahan Islam yuridullahu bikumul wala Allah inginkan mudahan tidak menginginkan kesulitan kemudian juga berbekam di siang Ramadan bagi orang yang tidak khawatir ya akan menjadi lemah lantas puasanya jadi batal fresh dia ya kuat dia ya walaupun dikeluarkan darahnya berapa ya mungkin banyak keluar tapi tidak menjadi lemah maka di waktu itu enggak masalah karena nabi pun pernah melakukan berbekam di siang ramadhan kemudian di antara yang diperbolehkan adalah orang bagi yang puasa tidak membatalkan puasanya enggak merusak puasanya boleh-boleh saja memakai celak ya kemudian suntikan yang dalam bukan dalam rangka gizi ya biar enggak lapar laper ya suntikan untuk berobat enggak masalah atau tetes air mata dan seterusnya atau minyak mencium minyak wangi dan seterusnya itu tidak membatalkan. Kemudian juga apa siwak bersiwak di siang Ramadan bahkan sikat gigi selama aman dan seterusnya. itu tidak masalah di siang Ramadan. Mencintai sunah Taala. Kemudian juga menelan ya ludah yang ada di dalam mulut misalnya ya ada yang terkumpul ringan sedikit dan seterusnya tertelan dan seterusnya itu tidak membatalkan daripada puasa ya. Kemudian juga ya hal-hal yang tidak bisa dihindari sisa-sisa makanan yang sedikit yang kadang-kadang kalau apa, tercampur dengan ludah kemudian masuk dengan sendirinya tanpa sadar itu juga tidak membatalkan puasa dan ada lagi hal-hal yang lain namun tidak ada waktu untuk kita sampaikan karena sunnah dalam khutbah memang adalah singkat